Ini ni radio Oh, empat aku Penuh, penuh, penuh Oh, kajak lah Tumpuk dekat kakak Kepukat ke dek Radio kau memang hai. tu pegawai Bagaimana penuh, penuh, penuh, penuh Dia boleh pegawai Perut orang mana, penuh, penuh, penuh Jangan, jangan, jangan, jangan Jangan, jangan, jangan, Ooh, ooh, video aku radio, radio aku radio, radio Terpisa P, bisa nggak? Nggak ada di sini. Terus? Di sini radio yang ada, tapi nggak ada. Oh, pikir ada. Terus di mana yang ada? Yang ada di depan, di sana jalan ini. di samping, di kaki. Oh, gitu. ya kasih ya. ya. Terima kasih oh, ya. Terima kasih. Terima kasih. Aduh, bih, tak ingat anak Dia boleh? Ayah boleh kerja, dia? Dia tahu anak saya? Tidak tahu, Mak. Kadang aku batu kumun, kadang bangun ke? Ayah boleh kerja, kadang-kadang lain Oh ya Mak. Kadang mungkin tempat koyang. waalaikumsalam oh maaf ibu nggak ibu berubah gak mencari kok kok guru apa badu um ah tak dia pay nak nah he tak ada nok data nok data keyboard urmo holo ah keyboard bateri dia law tu ya allah ya allah ya allah irani ayat melaka nangsoni anusakti ratha go pianali puro kale ho kan nani semanda na cai Kau dah berjodoh? Kau kandung anak ibu kau ni. Kau tak kau berengah kan? Ibu kau nak apa engah? Kau jadi udeh leh. Jadi si leh. Kau dah lewat enam rong. Aleh kau teman sama yang ni. Nak Aji kau rada dia tak kenal dia. Kau tak betul leh kau. Kau memang cowok yang kau tu. Kau tu banyak nak nak nak kudin kan? Anya, ada mana dia nak tengok? Ada dia, juga betul betul betul nanti, langsung dia. Bukak betul. Lambat lah ya. Ah, bukan itu lagi betul, nih Ah, mana? Yang kalau berubah gelombang aje, gelombang aja nih oh. Yang berubah itu mah. Ada. Kita tu, di kupai, ada kupok. Ya, mana? Mak bude. Ada. Ya. Eh, dia malah betul yang lagi ni itu ini? Apa yang usah nih Mungkin bermasalah sama itunya Aduh... Jadi kamu mana-mana ini? Kamu jadi koper sipal apa enggak? Jadilah ya Ini udah dipersiapkan semua? Udah lah ya Kalau begitu ayah bikin apa ini lu Ke tempat tukung lu Mau betul radio ini ya Oke? Tolong apa radio yang itu? Mungkin yang kini itu udah itu pindah kuat Dan Để alkun salaam ke yo yo yani video ki panjraya hu ana goli yo photo de pudey remuh kan tv ange ani tv radio panjraya ni bol rahe hai mrosa kandali gugan yana rusa ange elko idom mrosa sona hana tane puja purlo ange an juda radio hana gb yang kali you pegang radio gankan julida ke ada yang pegang tiang buah lo buat. je pula di Jerman ni je tu sini orang buah orang dia lompreh ana masalah bila dia dukang tertidur ya lanjut oh mio olea ya pura ya ana yu hidrolik ya aduh bang oi kui mu yo ah buka buka ha kan Hai, siapa? Kalau orang nak pergi dekat dalam dalam dah. Kau fikir nak pergi macam mana Kita jugak paya nak kopi. Kopi kali hejak kan langsung kena. Memejuk kau buka je. Kopi kalau dia dah menanjak. Pengai dah. Dah lalu, dah lalu. Bukan mun duduk elok tu kumun panjangin radio long dalam dua urutnya lalu, kalau macam katanya radio itu macam kan mana aku nak ikut festival. Bukol jadi dalam dua urutnya kan lalu. Dua urut lalu. Berarti kacang tu boleh kira. Besaran boleh, urat bung. Berapa ribuan leh? Ya. Jauh radio, apa yang aku dengar semua? Betul betul. Bukan kabel dek. Suka cepat dengar radio. Radio, radio. Karena anak kandi, lepas ini kau nak ikut festival. Kau ada di kau dah buat dengan apa kau? Kan menariknya. Niat di mahu di, niat di tu. Pilah baru dua batu kok, muda buka tak tabruan, tak tabu buka head Ada, kau pelan pelan. radio kau dek buka. Tujuh puluh radio lo kau pakai. Nyai radio ini tu, itu yang lo li buka head. Menyata buka, ane juga nih nata cerita bahwa juga dia kupuca, nata cerita tujuh puluh tabu buka head mentau. Pipi ane buah lo, bangai yang bela ujerman. Benda head kau jerman, ane jadi bela Datai bare. yang Ya, gimana ya? Radio kemarin tuh udah siap. Halo guys, kami dari grup Cinta Fajar Production. Jangan lupa subscribe channel kami yang di bawah ini agar kalian itu nggak ketinggalan video-video kami yang berikutnya. Terima kasih.